Kaulah yang pertama menjadi cinta, tinggallah kenangan. Berakhir lewat bunga, seluruh cinta untuknya sembahkan kepada yang terindah Sebagai satu tanda cinta untuknya Bunga terakhir menjadi satu kenang Takkan pernah hilang untuk selamanya oh. Betapa cinta ini sungguh Kasih Ku telah pergi Selamanya oh, Bunga terakhir Ku persembahkan kepada Yang terindah Sebagai satu tanda. Satu kenangan Yang Sebagai satu tanda cinta untuknya Oh bunga terakhir Menjadi satu kenangan yang tersimpan Takkan pernah hilang untuk selalu Oh, kaulah yang pertama Menjadi cinta Tinggallah kenangan Mas, ini... Dapat satu kedengeran dong! Tidak gitu! <tuh> <tuh>